Halo sahabat zodiak, 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang zodiak yang besar sakit dahulu, kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Di bulan September tahun 2020, namun buat kamu yang bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak,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 Di sini digambarkan seorang gemini bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020. Di dalam kategori ini seorang gemini di bulan sebelumnya telah jatuh bangun di dalam meniti suatu usaha pekerjaan dan karir namun selalu gagal. Dan di sini juga seorang gemini telah mencoba untuk berpartner ataupun kerjasama dengan orang lain namun hasilnya tetap jatuh bangun. Dan di bulan September ini seorang gemini akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di dalam kategori karir dan pekerjaan. Yang telah ia lalui jatuh bangun di bulan sebelumnya, dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya, page of pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan seorang Gemini jatuh bangun di dalam meniti karir usaha dan pekerjaan di bulan sebelumnya, sehingga di bulan September ia mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, yang dimana seorang Gemini mendapatkan dukungan motivasi serta doa dari seorang anak Gemini sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance. Secara umum temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran, dan selalu berusaha mendapatkan apa yang diimpikan. Dan di sini menggambarkan seorang gemini jatuh bangun dalam meniti usaha sehingga di bulan September ia akan berhasil dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Dimana seorang anak gemini sendiri memberikan dukungan, motivasi serta doa dan temperance di sini menggambarkan. Kesabaran seorang Gemini dalam meniti karir akan membuahkan hasil di bulan September, sehingga disini dikategorikan seorang Gemini mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020. <tuh> Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Six of Swords ataupun 6 pedang. Untuk zodiac yang kedua, kita mempunyai seorang cancer yang diangkat kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Di sini menggambarkan seorang cancer telah jatuh bangun di dalam meniti suatu kehidupan namun selalu gagal terutama di dalam segi kesehatan. Di sini juga digambarkan seorang cancer telah berusaha untuk menceritakan sebuah Pengalaman hidup yang selalu ia alami kepada orang lain, namun orang lain telah mengacukannya, dan di sini seorang Cancer berusaha sendiri untuk bangkit di dalam ketepuhkan yang ia miliki, sehingga di sini seorang Cancer. Mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020 atas usaha dan upaya yang ia lakukan secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan di sini juga seorang Cancer menggambarkan dirinya yang sesungguhnya di mana seorang Cancer tidak mau berlarut ataupun putus asa di dalam menit suatu kehidupan untuk mencapai kesuksesan ataupun mencapai kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seorang pria dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategorinya adalah seseorang yang lebih tua dari seorang cancer sendiri di sini menggambarkan seorang cancer jatuh bangun di dalam meniti kehidupan terutama dalam segi kesehatan dan di sini seorang yang lebih tua dari cancer sendiri yang merupakan sahabat karir cancer yang memberikan motivasi dan dukungan serta masukan kepada seorang cancer agar bangkit dan bisa memperjuangkan kehidupannya lebih bagus lagi, sehingga di bulan September mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa yang tidak pernah diduga oleh seorang Cancer sendiri. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan seorang Cancer telah jatuh bangun dalam menit kehidupan di bulan sebelumnya, sehingga di bulan September ia mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, di mana dukungan dan motivasi serta masukan dari seorang sahabat didapatkan oleh seorang Cancer sendiri, dan temperance di sini menggambarkan. Kesabaran dari seorang Cancer dalam meniti kehidupan akan membuahkan hasil di bulan September, sehingga di sini seorang Cancer mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa yang tak pernah ia duga sebelumnya. Selanjutnya, kita kartu zodiak yang ketiga, dan kartunya adalah... 10 of sword ataupun 10 pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang diangka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November. Di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan di bulan sebelumnya sehingga ia jatuh sakit terpuruk ataupun merasa tidak kuat dalam meniti kehidupan namun di satu sisi seseorang memberikan Scorpio semangat untuk bangkit lagi sehingga di bulan September ia mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dan di mana kategori ini menggambarkan seorang Scorpio sakit-sakit -sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020 di mana di sini sebuah pengkhianatan telah Scorpio dapatkan namun ia berhasil bangkit untuk mendapatkan kehidupan serta karir pekerjaan dan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 Di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan di bulan sebelumnya, sehingga Scorpio sempat terpuruk. Dan di satu sisi, disinilah kehadiran seseorang yang lebih tua, ataupun merupakan sahabat karib Scorpio, memberikan dorongan dan motivasi agar Scorpio bangkit. Dan di bulan September ini, Scorpio berhasil melakukan itu, sehingga di sini mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Dan jika kita gabungkan kartu temperance dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan sehingga ia sempat terpuruk dan di mana seseorang sahabat karib Scorpio sendiri memberikan masukan sehingga Scorpio mampu bangkit lagi dan di disini menggambarkan kesabaran atas pengkhianatan yang didapatkan oleh seorang Scorpio di bulan sebelumnya akan berdampak positif serta Scorpio akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020 dengan semangat untuk bangkit kembali selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah ten of one ataupun 10 tongkat untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang diangkat kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober di disini menggambarkan seorang Libra yang dulunya jatuh bangun dalam meniti suatu usaha karir pekerjaan serta kehidupan akan membuahkan hasil yang sangat manis di bulan September tahun 2020 dimana di sini rezeki seorang Libra akan sangat luar biasa di bulan September dengan usaha yang ia lakukan di sini seorang Libra tidak pantang menyerah ataupun tidak mau terperuk di dalam kegagalan yang ia alami di bulan sebelumnya sehingga di sini seorang Libra terus berjuang dan berusaha bangkit untuk meneliti dan pekerjaan yang ia dapatkan ataupun yang ia lalui dan di sini menggambarkan seorang Libra akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dengan cara bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan hasilnya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of one. Secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang libra satu bangun dalam meniti usaha sehingga di bulan September ia akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di mana seorang anak mendukung serta mendoakan libra sendiri dan anak tersebut adalah anak libra sendiri Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Seorang Libra jatuh bangun dalam meniti usaha dan di sini seorang anak memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada seorang Libra agar bangkit serta mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020 dan Temperance di sini menggambarkan kesabaran seorang Libra dalam meniti karir di bulan sebelumnya akan membuahkan hasil di bulan September tahun 2020 dimana ia akan mendapatkan rezeki keuangan serta kehidupan yang sangat bagus di bulan September tahun 2020 dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya empat zodiak yang sakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa adalah yang pertama, seseorang yang berzodiak domini, selanjutnya seseorang yang berzodiak Cancer, selanjutnya seseorang yang berzodiak Scorpio dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Libra. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020. Semoga bermanfaat.